Hai semuanya ketemu lagi di channel YouTube aku di video hari ini. Aku mau share gimana caranya kita bergabung dengan TikTok Affiliate. Nah buat teman-teman yang pengen tahu cara seperti siapa, langsung aja simak video berikut -beri ini. Nah pertama-tama kalian masuk ke Chrome, terus kalian tulis TikTok Shop ya teman-teman. Ini harus dilakukannya tuh di Chrome. Terus kita pilih yang paling pertama TikTok Shop Seller kemudian masuk aja tampilannya kayak gini dan kita akan mendaftarkan akun kita Nah aku akan daftar dengan akun TikTok karena aku udah punya akunnya terus di sini masukin aja nomor telepon yang kalian dapatkan di tiktok ini aku udah masukin terus langsung masuk aja dan langsung verifikasi dan lanjutkan nah verifikasi udah selesai ya kemudian nanti tuh si tiktok akan mengirimkan 4 kode digit di nomor HP kalian terus setelah itu masukin aja secara manual ketik nomornya nah ini, dua, ini dia udah masuk dan masuk udah berhasil ya jadi terus abis itu diotorisasikan lagi loading jadi pokoknya tuh kalau misalkan ada uh, otorisasi kita akan autorisasikan kemudian verifikasi informasi kontak kita jadi di sini kita akan masukin alamat email kita sendiri nanti tiktok akan mengirimkan kode verifikasi melalui email jadi memang pakai dua ya ada nomor hp sama email juga gitu Masukin alamat email kalian juga Dan setelah itu nanti TikTok akan mengirimkan kode verifikasinya lewat email Nah ini dia aku udah masukin alamat emailnya Tinggal nunggu kode verifikasi Yang dikirim oleh tiktok ke email aku Nah kemudian ini aku udah dapet Dan langsung aja masukin kode verifikasinya Oke akun tiktok shop berhasil didapatkan Nah kalau misalkan ada yang uh, Pendaftaran ditolak itu mungkin ada dokumen-dokumen Yang bermasalah ya teman-teman Dan setelah itu kita akan verifikasi dokumen nah ini udah udah berhasil kita akan verifikasi dokumennya jadi aku bakalan masukin kayak semacam nama identitas kemudian KTP juga akan aku masukin ke sini karena TikTok tuh minta KTP juga gitu nah di sini kalian uh, klik bisnis perorangan ya teman-teman terus setelah itu tuliskan nama toko dari kalian nama tokonya apa terus setelah itu jenis identitasnya mau apa nih mau pakai paspor atau KTP karena aku pakai ktp jadi langsung aja tambahkan file ktp yang udah aku foto nah kita akan tambahkan file yang udah tadi aku foto untuk formatnya kalian bisa lihat ya yaitu ada jpg pdf dan lain-lain dan ini udah sesuai dengan link aku dan nama kemudian tanggal lahir juga dan kemudian kita akan simpan informasi bisnis yang dapat diubah setelah dikirim. Jadi harus benar-benar yang uh, apa yang verify gitu ya, yang yang benar-benar valid datanya ya untuk ngisi dokumen karena nggak bisa diubah teman-teman. Ini dia udah berhasil aku ngirim dokumen. Jadi tinggal tunggu uh, info dari TikTok apakah Tinjauannya tuh udah disetujui atau enggak. Oke, ini dia info dari TikTok bahwa disetujuin untuk bergabung dengan TikTok Shop dan intinya aku juga udah bisa pakai afiliasi TikTok atau TikTok Affiliate dan sekarang aku bakalan mulai coba gimana caranya menautkan produk yang ada di TikTok Shop. Langsung aja, jadi kan tadi udah ada email bahwa aku terima di TikTok Shop, jadi berarti aku udah bisa menggunakan TikTok Affiliate. Kita akan cross check apakah udah bisa atau belum masuk ke TikTok terus masuk ke profil di sini aku harus masukin dulu uh, produk di koleksi-koleksi uh, aku untuk affiliate ya di sini TikTok Shop nah masuk karena produk yang bakalan aku masukin itu adalah toples semua jadi kita akan tambahin dulu di sini nah, tambahkan produk affiliate. Hubungi dengan toples bunga ya, teman temen-temen. Produknya tambahkan karena kalau di TikTok itu buatnya itu langsung muncul semua gitu loh. Jadi kita harus memilih dulu beberapa produk yang berhubungan dengan toples bunga. Aku tadi udah nambahin buat produk, nah ini juga tambah pokoknya sih sebanyak-banyaknya ya yang mirip-mirip dengan toples bunga itu. Kalian bisa tambahin aja gitu. Nanti muncul di keranjang kuningnya, itu bakalan banyak juga. Lumayan kan, kalau misalkan ada beberapa orang yang tertarik dengan produk e, macam misalnya gambar yang lain kan? Lumayan ya, kalau dia beli gitu Oke, udah cukup, kayaknya udah banyak banget yang aku tambahin ya untuk produk toples bunga ini. Kita akan langsung back. banyak banget ya untuk produk topless bunga sekarang aku bakalan langsung aja tambahin produknya kita masuk dulu ke sini kita tambahin produk enggak Nah aku infoin juga jadi sebelum kalian mau upload itu kalian harus udah punya produk apa yang bakalan kalian upload gitu loh. karena di sini akun aku itu lebih ke produknya tuh barang unik atau barang-barang atau rumah tangga Terus berikutnya kita akan menulis caption. Toples Setelah itu jangan lupa masukin tagar karena tagar ini penting banget loh. Ini tuh fungsinya supaya video kalian tuh bisa FYP atau bisa ada di beranda orang kayak gitu. Jadi kalian harus wajib banget masukin ini apa namanya masukin tagar, oke? Okay? Udah tagar udah siap, tambahin tautan. Nah ini artinya kalau udah ada muncul tambahin tautan berarti kita udah bisa menambahkan tautan. Selesai. Nah ini dia. Nah buat teman-teman kalau misalnya menambahin lebih banyak orang lagi bisa klik aja afiliasi ya pilihnya jangan sampai uh, shop kalau shop kan gak punya produk karena kan kalau aku fungsinya untuk afiliasi doang kita tambah tambah yang ini gak bisa ya di remove Orang bisa memilih tambah. begini oh, masih uh, link yang sama atau masih sama juga coba ini. Nah udah ada dua tautan kita tambah lagi. Sebenarnya bisa nambahin banyak tautan juga sih. Tapi kita nambahin tautan seperlunya aja Udah juga gak bisa karena di sama si TikToknya Kadang tuh memang ada beberapa produk yang gak bisa kita masukin Aku juga ngerti ya kenapa Cuma kita bisa memilih banyak produk yang bisa dimasukin sini gitu Babes, oke nggak apa-apa karena aku udah punya 3 hmm, keranjang kuning beberapa produk untuk membeli. Jadi kita langsung aja posting Oke, jadi kita akan lihat nih hasil postingan tadi toples yang aku post dan aku kan udah masukin tahu ya. Kita akan lihat bentuknya seperti apa kita buka dulu ini adalah hasil dari apa yang tadi nah di sini kan ada nih toples bunga barang unik di sini udah ada uh, tagarnya terus kita juga harus lihat produk nah ini adalah tautan yang tadi aku masukin teman-teman aku kan masukin tiga tautan ya atau tiga link nah munculnya pun tiga produk jadi orang-orang kalau misalkan lihat video ini itu kalau misalkan mereka klik keranjang kuning itu muncul atau 3 item gitu. tapi kalau misalkan teman-teman mau masukin 567 produk atau item itu nanti munculnya pun disini juga sesuai dengan tautan yang kalian masukin jadi tautan kalian juga yang muncul produk yang pun tiga kayak gitu ini jadi memudahkan orang-orang ya kalau misalkan mau langsung check out atau mau langsung beli itu mereka bisa langsung klik aja kayak gitu oke teman-teman itu dia video dari aku.